Ya, yang saya rasa, saat kau berdua bersama Senyuman terus tercipta, saat kau menyapa Hati ini tak mungkin pergi, cinta ini terahkan menepi Karena kau pamit Bahagia bila dengan koi Sehari sempurna bila selalu deket koi Terakan menopi bila harus sahadapi Dumpu omongan terang menutup Tumpu mimpi-mimpi Sesiap jaga terang cinta tetap aman Karena su terlanjur dengan kosa rasa nyaman Kaulah alasan untuk satu tetap bertahan Dan sepercaya percaya kaulah jodoh yang Tuhan su tentukan Ingin sarangkum. Demi kata bahwa kau, alasan yang kuasa tetap percaya Melewati setiap hari dengan berbagai cerita Dan semua kenangan yang susah untuk saya lupa Rindu untuk kau, mungkin mau pindah Kau yang terindah hanya kau sapu anugerah Saya akan tetap berjuang karena saya rasa nyaman Saya yakin dan percaya ku temani di masa depan supat supaya terakat mungkin lari, saya tahan pas dengan cinta terlepas. Karena kau itu sudah seperti sapu nafas ya. Yeah? Oh babe, aja wanna feel. Tanpa kau pupara, sapu hidup terasa ganjil. Biar dong tahu kalau kau sapu pias dan biar dong tahu tong yeah. cinta terakan pula. Setiap malam selalu sabar doa dan meminta agar mansirin selalu jaga tong dua pun cinta tetap. Akan main silang Sabrani sumpah ya suar ini sedikit pun terahkan hilang Di dalam tidur hanya kau bayang saja Yang terpancar indah seperti mentari saat senja Selalu butah dengan kau senyum manja Berharap gelap nanti satu disatukan dalam gereja Hati ini telah mungkin pergi Cinta ini terakan menepi Karena kau pemilik hati